Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel saya ya Channel Bambang Esa Putra Oke, okay, baik teman-teman Di kesempatan kali ini Kita kedatangan pasien baru nih itu Acer ya Acer V5 seri V5 ini ini kasusnya webcamnya nggak nyala infonya webcam nggak nyala oke okay, okay, kita teman cek teman dulu di sini kita tes dulu ya teman sebelum teman sebelum kita proses pengecekan pergantian ya teman teman webcam okay, kita cek dulu oke okay, teman teman ini udah konek ya posisi kita okay, sebenarnya kita koneksikannya ke menggunakan wifi Aplikasi Chrome juga bisa teman-teman. Oh, ini kebetulan Chrome-nya nggak ada, berarti pakai Firefox aja ya teman-teman. Oke. Okay. Maaf teman-teman, tadi agak. Oke, okay, kita tulis aja di sini Google agak atau idea. cara cek terlalu cerah oh. ya, kameranya. Oke, okay, kita masukkan password saya, WiFi saya. Uh, cek. Kamera, webcam, laptop, web kamera di laptop ya teman-teman. Cek. masih fungsi tidak itu tes webcam nih teman-teman tidak dapat menemukan kamera katanya kan berarti ini ada problem ya di area Webcamnya, ini tinggi ya Untuk cara pengecekan tidak hanya untuk tidak hanya di Chrome ya, tapi melainkan bisa pakai aplikasi webcam bawaan. Atau di sini ter, uh, terdapat webcam Mac ya. Coba kita cek lagi pakai menggunakan webcam Mac. Oke, klik kita buka webcam Macnya. Setelah itu kita ada tampilan ini ya, kita klik aja Oke. Okay. Ini dia pasti masuk ke sini ya teman-teman. Kita close close saja. Terus pilih aja eh uh, terangin gitu. Nah di sini juga nggak nampak ya teman-teman, uh, webcamnya juga nggak nampak di sini. Berarti otomatis uh, hardware dari webcamnya ini harus diganti ya teman-teman. Oke, okay. saya sudah siapkan untuk penggantinya. Ini inilah barangnya ya teman-teman. Ini inilah uh, untuk webcamnya, untuk yang mungkin akan diganti nanti. Mudah-mudahan berhasil, berhasil ya teman-teman. Nah ini, ini untuk, untuk seri V5 ya teman-teman Untuk webcam V5 yang model slim ya teman-teman Oke, sebelum eksekusi kita matikan dulu ya teman-teman laptopnya Kita matikan dulu Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Oke, okay, kondisi laptop sudah mati ya teman-teman. Kita cabut aja dan usahakan bisa kita cabut baterai untuk mengatasi konseret terjadinya konseret ya. Soalnya nanti kita akan membongkar itu webcamnya. Kita apa? Copot baterainya, ya teman-teman. Kita copot baterai. Si keadaan baterai lepas ya teman-teman. Oke, okay, baterai udah copot. Oke. Okay. Oke okay, baik teman-teman kita fokus di sini ya teman-teman, dicopot casing ini ya teman-teman, mengganti konektor uh, ini apa uh, hardware ini, hardware webcam ini ini harus membuka casing ini ya teman-teman, sama seperti untuk um, mengganti LCD, LCD ini harus mencopot ininya dulu. Oke okay, baik kita copot pelan-pelan ya teman-teman pastikan dulu ada uh, bautnya enggak yang di sisi ini ya teman-teman di sisi bawah bawah biasanya ada biasanya tidak ada ya teman-teman jika kalau tidak ada langsung jongkel aja teman-teman tapi pelan-pelan jongkelnya -pelan. gini ya teman-teman oke pelan-pelan jika kesulitan bisa menggunakan alat ini ya teman-teman seperti ini alatnya ini ini ya, teman teman untuk mencongkelnya tapi harus hati-hati teman teman untuk mencongkel, ada lagi selain itu kita juga bisa memakai ini ya teman teman untuk mencongkel itu itu kalau misalnya uh, pakai jari kuku juga bisa teman teman oke pelan-pelan teman teman kita buka Sesuikan kita sesuaikan lagi ya teman-teman ya yang ya. tadi yang akan diganti sama tidaknya? ya pelan-pelan bongkarnya okay. nah ini teman-teman sama ya teman-teman oke okay, sama ini ada titiknya oke okay. itu untuk konektor ini sama teman-teman tinggal kita eksekusi lagi oke okay, baik teman-teman kita bongkar pelahan casingnya ini ya teman-teman lahan lahan namun pasti ya teman-teman. Jika tidak bisa mau ribet, bisa langsung dicopot aja teman-teman. Di bagian sininya teman-teman. Oke, okay, kita copot konektornya teman-teman, pelan-pelan. Oke, okay, ini untuk konektor ini ya. Jika susah, kita bisa menggunakan pingset teman-teman. Ini agak-agak lengket ya teman-teman, soalnya dia di di lem. Oke, okay, pelan-pelan ya teman-teman. Oke, okay, kita cengkel aja. Oke, okay, bisa menggunakan ini, pingset untuk mencopotnya ya, teman-teman. pelan, -pelan. oke, okay, kita angkat, pelan-pelan. Oke. Okay. Ini sengaja nggak saya pasang ya, teman-teman. Masalahnya kita nggak mengganti LCD ya. Ini bisa dicongkel kayak gini, tapi dengan hati-hati ya, teman-teman. Hati, hati. Nah, ini ya teman-teman. Nah, copot dia, teman-teman. Oke. Okay. Ini untuk konektornya tinggal tempel aja ini sistemnya kayak gini teman-teman Nah, oke okay, baik teman-teman kita ganti untuk yang ini ya ini untuk yang bawaannya -bawa tadi nah ini bawaannya -bawa terus yang, yang ini ini yang akan diganti ya teman-teman ini yang akan diganti oke okay. kita pasang kembali ya teman-teman pastikan konektornya kecolok ya teman-teman oke okay, kita pasang kembali ya teman teman untuk bagian sini ya kita, kita pasang kembali untuk bagian sini gue mau ngeblur ya teman teman ini kita pastikan colokannya ini benar ya teman teman untuk colokan ini pot pot pot ini harus benar ya harus pas ya oke okay, kita tutup kembali ya teman teman oke okay. kita lengketkan kembali oke okay, setelah itu kita ini kita rekatkan lagi nah kita pasang kembali setelah itu biar bunyi ketak kita ya teman-teman Oke okay, kita kembalikan lagi semula Oke okay, setelah itu kita coba kita hidupkan lagi ya teman-teman Kebetulan -teman. ini nggak usah pakai uh, baterai kita langsung tancap aja casnya kita cas kita hidupkan Di lagi ya teman-teman Oke okay, kita tunggu ya teman-teman untuk proses selanjutnya oke okay, baik teman-teman, uh, tahap pemasangan webcamnya udah selesai ya teman-teman. Oke, okay, kita coba ya. teman Lanjut di pemasangan uh, lanjut di pengetesannya ya teman-teman. Di pengetesan. Ini untuk, untuk yang apakah fungsi tidaknya webcam itu. Aslinya teman-teman ya, ya, yang udah. Oke. Okay. Bawaannya dari laptopnya. Terima kasih uh, webcamnya. Yang gantiannya udah saya pasang tadi ya teman-teman. Oke. Okay. Inilah untuk webcamnya ya teman-teman. Ini bagian okay. inilah webcamnya. ya teman-teman. Ya, tuh videonya udah tampil ya teman-teman. Tuh, ah, oke. Okay. Kita ya teman-teman. Oke. Okay. Berarti untuk proses pemasangan itunya udah sukses ya teman-teman untuk pemasangan apa namanya? webcamnya uh, webcam ya. Ini untuk bawaan asarnya ya, aplikasi bawaan asar. Oke, okay. itu untuk video foto. Ini untuk video, oke. Okay. Rekam dia, record ya teman-teman. Oke. Okay. Baik, teman-teman. Kita juga bisa memakai yang downloadan ya teman-teman. Kita coba yang webcam Mac atau webcam yang downloadan. Oke, okay. ini trial ya teman-teman. Kita klik aja trial aja. Oke, okay. berhasil ya teman-teman untuk pemasangan webcamnya. Oke, okay. tapi ini kalau misalnya webcam yang uh, berbayar atau yang belum di crack, ini ada watermarknya ya teman-teman. Ini bisa dihilangin harus pakai serial number-nya oke okay, baik teman-teman uh, demikian untuk tutorial kali ini ya teman-teman untuk tutorial tentang laptop uh, jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman untuk bisa mengetahui tutorial-tutorial selanjutnya teman-teman oke okay, baik teman-teman jangan lupa like, share, subscribe dan berikan komentar ya teman-teman untuk uh, kritik sarannya oke okay, terima kasih banyak untuk supportnya teman-teman sampai jumpa.